Halo semua, selamat datang kembali di Yerosa Auto Channel. Kali ini saya akan memberikan review tentang showroom-showroom mobil yang terbaru di kota ini. Saya sangat antusias untuk menunjukkan kepada teman-teman semua mobil-mobil yang mereka miliki di sini. Membeli mobil bekas bisa menjadi pilihan yang cerdas, asalkan dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Belum memutuskan untuk membeli mobil bekas, penting untuk memeriksa kondisi mobil secara menyeluruh, secara satu persatu untuk melakukan survei kondisi mobil tersebut. Berikut adalah rekomendasi buat teman-teman. oke okay, bismillahirrohmanirrohim sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di derosa auto channel terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan Amin. dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan Amin. dan begitu juga owner yang punya showroom ini Semoga rezekinya bertambah. Amin. Amin. Diluaskan segala urusan dan amin. dimudahkan juga segala cita-citanya. tapi Motor ya? Iya. Bersama Abang Firman. Firman. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Nah, di Bang Firman Nah, teman-teman di Bang Firman ini ada beberapa stok yang harganya sangat merekomendasi. Dan tentunya pun kondisi-kondisi mobilnya sangat pantas dan berkualitas disertai juga beliau menjual motor-motor second betul. juga ya nah pantengin terus channelnya Insyaallah bisa menjadi kontribusi buat teman-teman yang cari-cari mobil baik itu mobil SUV MPV dan city car ataupun sedan ya betul Oke yuk kita mulai Bang Ayo. Bismillahirrohmanirrohim nah ini ada mobil apa nih Bang? Gitarak Grand Vitara. Grand Vitara. Tahun berapa nih bang? Tahun 2007 Tahun JLX. 2007 Tipe GLX. GLX. Bertransmisi manual. Matic. Oh Matic, Matic. Oke. Okay. Matic. Tahun 2007 ribu tujuh bertransmisi automatic tipe GLX. Ya. Platnya plat A daerah mana nih? Plat A Tanggerang Kabupaten. Tanggerang Kabupaten. Cukup pas sekitarnya ya. <laughs> Berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan 3 bulan Maret. Mepet okay. ya. <laughs> Mepet. Kilometernya berapa nih bang? Seratus dua puluh sembilan ribuan. Tuh teman-teman untuk kondisinya masih cukup layak, masih cukup bagus. Saya bacain kondisi body masih mulus, ban-ban masih cukup tebal, dan tentunya aman gak bakal selatan, ya? gak bakal banjir juga aman. ya. Nah, aman dari kendali. Dan atas nama perorangan ya. Nama perorangan. Harganya berapa Bang Firman? Harganya saya buka di 79 puluh juta. Tujuh puluh sembilan juta. Ya, oh luar biasa ya. Ovisi, Matic segala macamnya, aman semua, kaki-kaki juga aman ya, aman. teman lari dipajak dong, mepet ya. Ah, dipajak aja, mepet. Oke, okay. itu teman-teman harga yang ditawarkan tujuh puluh sembilan juta masih nego ya teman-teman. Masih bisa nego, teman-teman. Oke, okay. itu mm -hmm. teman-teman tujuh puluh sembilan juta yang ditawarkan masih bisa nego. Kalau tujuh puluh boleh nggak, ya, bang? Kalau tujuh puluh belum, kayaknya. belum ya? penagang terakhir tawaran pedagang kita ini tujuh lima. Oh, Benar tuh bang? Iya. Penawaran terakhir tujuh lima. Penawar, penawaran terakhir tujuh lima pajak dipanjangin. Pajak dipanjangin. Itu pedagang yang itu nawar. pedagang yang nawar. Penawaran dari bersama pedagang ya. Iya betul. Sudah diangkat tujuh puluh juta. Iya. Dengan kondisi bisa dipanjangin. Iya. Abang buka 79 juta, masih bisa nego? nego. Oke, okay. nah ini 79 juta dengan kondisi seperti ini ya? Iya. Oh teman-teman, masih bisa nego. Masih bisa nego, tinggal teman-teman langsung... ...Japri Bapak Firman. Sebelumnya lagi, nomor telepon beserta alamat Rafi Motor. Jalan Kelancayu kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Okay. Di nomor WhatsApp dua tujuh satu tujuh. Oke, tersambung ke WhatsApp ya Bang Siap. ya? Siap. Nah. Teman-teman, nomor teleponnya Bang Firman ada di atas Untuk alamat ada di kolom deskripsi Buat teman-teman yang benar-benar menginginkan mobil ini bisa langsung menghubungi beliau 79 juta dibuka, masih, bisa nego. masih Ehe, bisa nego luar biasa Dan selanjutnya nih ada mobil apa nih Bang? Pios Pios Toyota Pios Toyota Pios Tapi bukan mantan ya eh? Asli Asli ya Asli perorangan Tahun berapa nih Bang? Tahun 2003, Pios dia manual Tios G manual. Tios G manual ya teman-teman kalau mantan nggak ada yang G, pasti E. Rata-rata gitu. Tios G manual tahun 2003. Tiga, Di mana pajaknya berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan ya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 200 ribuan. 200 ribuan, wajar ya. ya. Tahun 2003 oh, udah ya. udah ada sekitaran 15 tahun. 15 tahun ya. tahunan ya. hampir <laughs> kurang lebih. <laughs> Kondisi saya bacain masih cukup bagus, ban-ban masih sangat tebal body-body masih mulus mm -hmm. Lampu masih lumayan Mesin aman bang? Aman Mesin aman, gak ada yang rembes, Aman Oke, okay. kering, kering semuanya ya Kaki-kaki aman? Masih, masih aman. dingin juga ya? Waduh, tuh teman-teman untuk kondisi sudah kita bacain Harga yang dijual berapa bang? Kita buka di 47 juta 47 juta kondisi pajak apa adanya untuk pajaknya bulan Agustus iya oh masih hidup lewat kalau lewat kalau berapa kali bang lewat dari 2019 2019 harga ditawarkan sekitar 47 iya tapi masih bisa nego nego wajib nego wajib nego bang 40 boleh ya bang kalau 40 belum bang belum iya oke kalau 40 belum Ya, paling kita di 45, 45an. Lihat mobilnya. Tapi mobilnya. mobilnya ya. bener Bawa mekanik ya boleh, Bang ya. Boleh. Tuh, teman-teman, harga ditawarkan 45 juta, murah ya. banget ya. Tahun 2003 dengan kondisi mesin-mesin enak, AC masih dingin, kaki-kaki juga masih aman. ya Hanya PR-nya di pajak. Iya, Untuk pajak kira-kira berapa, Bang? Pajak estimasi ini habis ini berapa? Estimasi pajak apa? Pajaknya dua ratusan ya. 1,2 dikali 4 Empat, ya berarti sekitar 5 juta 5 jutaan ya. ya ya lebih lah 6, 6 atau tujuan ya yang ya. lebih ya tuh teman-teman sudah mendapatkan estimasi pajak dan ini harus sama perorangan tentunya ya perorangan. baik selanjutnya nih bang ini ada mobil Toyota. Toyota Corona Absolute Corona Absolute tahun berapa nih bang? tahun 96 tahun 96 waduh kondisi masih bagus ya kondisi masih layak pakai masih layak pakai masih ya masih siap pakai untuk kropos-kroposnya bang? Kropos nggak ada Nggak ada sama gak sekali? Ada. Oh iya? Nggak ada sama sekali Tahun oh, sebenarnya memang ada yang kropos bang? Nggak ada Wih, bener langka loh Nggak ada yang kropos Tahun oh, 96 Interior tahun masih 2. original interior, interior masih original? Oh... oh Mesin-mesin oh. oh. sehat bang? Mesin sehat AC dingin AC dingin Kaki-kaki eh, aman? Aman Nggak ada yang kropos sama gak sekali ada. mesinnya? Oh, Ya tuh teman-teman, untuk kondisi saya pastikan secara body masih cukup layak Paling sedikit benar-benar lah Iya Ah, uh -huh, untuk, untuk tahun 2002 betul tahun uh. 96 Buat ganjil untuk alamat SNK di daerah uh, Bekasi ya. Bekasi. Ya. Oke. Okay. Dan pajaknya di bulan Desember. Itu apa mati nih, Bang? Hah? Itu apa mati nih, Bang? Apanya? Pajaknya hidup atau mati? Ini pajaknya uh, mati dari 2015. Lah. 2015 berarti sekitar uh, 5 tahun, 5 tahun, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahunan? Satu tahunnya berapa bang pajaknya bang? Estimasi pajak saya sudah cek itu sekitar 8, jutaan. 8 juta. 8 juta. Sudah hidup tuh, sudah cek. Sudah ya. panjang tuh. Ya. Oh, atas nama nih bang. Ya. Kilometernya berapa bang? Kilometer dua ratus ribuan. Dua ribuan, masih tuh rekomendasi tahun 96 ya. Kondisinya bagus, garing. Pr nya cuma dipajak. Harga yang ditawarkan berapa bang? Harga yang ditawarkan kita buka di 31 31 juta. Ya. Oh, terakhir penawaran ada bang? Terakhir penawaran dua tujuh. 27 7 juta, juta. Oh. dengan kondisi begini iya betul oh. abang minta 31 iya habisnya berapa? habisnya kita habisin paling di 30 kurang dikit lah 30 kurang dikit ya. tuh teman-teman tiga ya, 30 kurang dikit dikasih insyaallah kalau mesin AC kaki-kaki dan ban-ban masih tebal body-body masih cukup lumayan ya kondisi masih bagus luar biasa ya bagus rekomendasi secara kondisi dan secara harga baik Bang selanjutnya Bang ayo nah ini ada mobil Innova Toyota Innova Innova tipe apa nih Bang v. tipe V, tipe v. manual Matic. Matic Matic ini Innova V Matic platnya plat A Tangerang apa sarang A Tangerang pajaknya di bulan Mei di bulan 5 di bulan Mei 2023 hidup ya hidup, hidup. plat genap ya teman-teman kilometer berapa, bang? berapa? kilometernya berapa? kilometernya 200 ribuan 200 ribuan ya. Harga yang ditawarkan bang, bang. Harga yang ditawarkan 113. 113? belas. Iya. Pajaknya hidup ya bangnya. Adik hidup. Seratus tiga masih bisa nego bang. Wajib. Wajib nego. Tuh teman-teman, Innova V tahun 2007 bertransmisi otomatis. Harga yang ditawarkan masih sangat miring. 113. tiga Masih bisa nego. Masih bisa. Dan diwajibkan nego ya. Wajib. <laughs> Wajibkan nego. Waduh, luar biasa lu sama bang Firman. Harga yang ditawarkan nggak tak nggak enggak tinggi dan disitu pun masih bisa dinegoin ya, Bang ya. Iya, Pak. Oke, okay. penawaran terakhir berapa, Bang? Penawaran terakhir itu pedagang 103 sampai 105. 103 sampai 105. Ya. Harga di harga netnya berapa, Bang kira-kira, Harga netnya paling 110 sambil lihat mobil lah. Oh, iya tuh luar biasa ya. Masih sangat kena harganya. Pedagang sendiri aja udah nawar 103 sampai 105 kurang ya. lebih. Wah wow, luar biasa. Kondisi saya bacain, body-body masih mulus. Ban-ban masih cukup tebal, sekitar 70%an persenan Mesinnya nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah. Kaki-kaki aman. Aman. Mesin nggak ada yang rembes? Matic, Matic responsif. Responsif ya. tuh Teman-teman ya, insya Allah. Mobil yang dijual di sini sama Bang Irman secara kualitas sudah cukup pantas ya, Bang. Alhamdulillah. Ya. Oke. Okay. Yuk, selanjutnya, Bang. Kita ada satu lagi nih, Bang. Iya. Oke selanjutnya nih Bang ada mobil EPP ya Bang ya, ya. tahun berapa nih Bang GX 2010 transmisi G manual GX 2010 transmisi manual untuk platnya ganjil teman-teman SNK daerah Tangerang Selatan juga ya Bang Aduh. ya dan pajaknya di bulan Maret nih Bang pajaknya itu sementara pajaknya 2021 2021 Kalian 2004 ya? Oke, okay, berarti ya. Uh, sekitar dua tahunan ya? Tiga tahunan, tiga tahun, pagi ya. tiga tahun, panjang. Kilometernya berapa nih bang? Kilometernya itu tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga Aman mesin. aman semua. Gak ada ngerokok juga. anjir bebas tabrak. Bebas ya. banjir bebas tabrak ya. Asik dingin. Asik dingin. Mesin oke. Okay. Okay. Nah, harganya berapa nih, Bang? Harganya kita kalau, kalau keadaan pajak apa adanya ya. Hmm. Kalau pajak apa adanya ya paling kita buka harga di 77, 77 juta masih bisa nego, masih bisa nego. 77. Bang, kira-kira nih, Bang, pajak pajaknya tiga tahunan nih, Bang. Pajaknya berapa tahun, tuh, Bang? Ini pajaknya udah dihitungin sih habis 6 juta setengah. 6 juta 500. Berarti kalau harga 77 tambah setengah. Kalian belum nego ya? Iya. Dihabisin berapa bang kira-kira bang? Kalau keadaan begitu paling dihabisin kita 75. 75, 75 tambah pajaknya enam setengah. Iya. Enam berarti sekitar 81 setengah. 81 setengah. 81 setengah ya teman-teman. Tahun 2010 tipe E bertransmisi manual. Teman-teman ada penawaran, ajuin aja langsung ke Bang Firman ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya, Bang. Nah, ini kita ada mobil Avanza G. Tipe G ya? Tipe G. Tipe G. bertransmisi manual ya? Manual. Manual. Berplat genap, teman-teman, untuk pajaknya di bulan Juni 2023? 2023. 2023. Alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya, Kapaduwa ya. Kilometernya berapa, Bang? kilometer 117. Seratus ribuan 117. tahun 2011 ya. Iya betul. Oke saya bacain teman-teman untuk ban ban masih sangat tebal, peleknya bagus, bodi bodinya pun masih sangat mulus dan hampir rata-rata masih orisinil ya. Hampir rata Betul. Masih, masih galeng, masih ngaleng ya. Kalau kata kita mah ya, benar-benar. Pusat benar. <laughs> bang? Pusat. Pusat juga? Iya. Buku besar, ada Ada. Oh buku servis ada kunci cadangan tersedia. Waduh luar biasa. Manual juga ada. Servisnya ini servis record terakhir di lima puluh kalau nggak salah. Lima puluh enam pertama dari baru kali ya bu. Oh ini itu tangan kedua. Oh tangan kedua. Oh. Tapi memang secara kondisi overall masih sangat layak banget ya. Layak banget. Istimewa ya. Siap gas ya. Oke. Harga ditawarkan berapa bang? Harga yang ditawarkan kita ini 100 juta dua juta. Masih eh 100 juta. Ya, Masih bisa nego, Bang? Masih bisa nego. Wow, 2011 ditawarkan 100 juta, pajaknya di bulan Juni 2023 sama pelorangan. Terakhir penawaran berapa, Bang? Terakhir terakhir penawaran pedagang nawar ke kita itu 91. 91. Oh. Hmm. Pedagang ya, dagang. Rata-rata yang beli pedagang ya, Bang ya? Kebanyakan. Kebanyakan pedagang Kalau semua. Aman gitu. Oh, iya iya iya. Ya. Paling pembeli jarang ya? Berapa? Pembeli juga ada, tapi nggak Ada. Terang, Pembeli juga. Tapi lebih agresif pedagang ya, bang. Lebih ya? ke pedagang. Lebih ke pedagang. Banyaknya. Banyaknya ke pedagang. <laughs> lebih gitu, ke pedagang ya. Bang. Ini kemarin di terakhir di sembilan satu sampai sembilan lima. Sampai sembilan tiga. Sampai sembilan tiga. Oh, sembilan satu sampai sembilan tiga. Luar biasa. Nah, kira-kira netnya berapa nih, bang Irman? Kalau kita bicara net paling di 98 loh, 98 masih bisa. 98. Oh, goyang-goyang dikit bisa kali. Ah, tenang aja. <laughs> ya. Yang penting udah lihat mobil ya. Oke, lihat mobil ngobrol langsung ya. ya Test drive juga. Harganya kalau menurut saya sih masih sangat merekomendasi ya. Tahun 2011, teman-teman boleh cek harga pasaran dan marketplace. Harga yang ditawarkan masih jauh di bawah harga pasaran saat ini ya. Betul. Luar biasa. Pokoknya di Bang Firman teman teman langsung hubungin saja sebelum kehabisan ya bang. betul. Harganya benar benar merekomendasi. Oke, ada lagi bang. di bengkel satu di bengkel dua. satu, di bengkel dua. Iya. oh. Di luar di luar. lagi di sol. nah teman teman kalau misalkan ngelepon abang mau masang mobil bisa bang ya? bisa. dilayani nih ya, bang ya. dilayani. mau mesen apa aja bisa ya? bisa. baik itu cash ataupun kredit ya bang. Bisa. dan juga untuk tukar tambah juga bisa ya bang Boleh. ya. Oh. buat teman teman yang mau beli mobil di sini banyak pilihan bisa cash atau kredit atau tukar tambah trade in ya dan juga melayani kredit syariah ya bang iya kredit syariah melayani rata-rata yang beli di sini pedagang ya bang ya. pedagang tapi tidak tidak menutup kemungkinan harga, buat teman-teman yang mau beli mobil disamain harganya ya iya gitu bisa main yang penting ada lebihnya ya bang ya betul, betul. Oke, okay, ada yang mau ditanyain kira-kira Bang mau disampaikan sama penonton kita. Mau disampaikan ya, pertama ya terima kasih buat Bang Dedi sudah mau review di tempat kita di Rapi Motor. Oke. Okay. Untuk apa? Untuk para YouTuber jangan lupa subscribe, dukung terus channel Jerosa. Oke, okay. ya, dukung terus subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Oke. Ya, Oke. Okay. Okay. Salam sehat selalu untuk Bang Dedi dan rekan-rekan se-Indonesia. Maukah se-Indonesia? Amin, amin, amin. Nah, ya, teman-teman, berikut tadi yang telah kami sampaikan bersama Bang Firman. Apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan ya Bang ya. Sure. Kita berdua mohon maklum dan mohon dimaafkan ya Bang. Ya. Yeah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses. Diorosa Woto.